Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Nah, untuk bisa memahami hipnosis lebih dalam Maka aku mau coba urai tentang struktur kesadaran manusia Di sini aku mau ngambil definisi dari dua nih Analogi kesadaran manusia ini aku ngambil dari dua Yang pertama dari iceberg teori yang bilang kalau kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi ini sadar. Ini preconscious. Ini unconscious. Gitu kan? Kalau aku ini aku yang mengadaptasi dari Freud gitu ya. Aku yang setelah belajar dan aku dalemin lagi maka di sini ada sadar terus nanti di sini ada jembatan gitu ya gimana sih jembatan nah kurang lebih gitulah ya jembatan gitu kan nah di sini ada sadar yang lain lain Nah, kita mulai dari sini dulu nih. Iceberg. Nah, kalau misalnya dari yang aku pelajari sadar ini 1 sampai 12%. Ada yang bilang 1 sampai persen, macam-macam gitu loh. Nah, yang di sini dari 88 sampai 99%. Ini tuh kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang portal kali ya. Gitu. Jadi misalnya nih orang punya perilaku. Kita kita analogiin misalnya dia takut kucing misalnya. Nah, si unconscious ini punya informasi atau ada info atau memori Ada info atau memori yang pada akhirnya bilang kalau kucing menakutkan. Gitu. Kucing itu menakutkan. Ini kita hapus dulu ya yang di sini. Nah, jadi infonya adalah kucing menakutkan. Yang nanti si... Jembat si informasi ini ditembusin ke portal, gitu. Si sadar nangkep kucing menakutkan. Nah, jadi informasi yang dari sini lewatin portal, just yes, kucing menakutkan. Jadi Perilaku yang kelihatannya adalah takut kucing. Gitu, kalau dari dalam keluar ini lebih mulus. Tapi kalau misalnya dari luar ke dalam, misalnya dari sini, ada yang bilang bahwa kucing lucu gitu kan mau lewatin portal ini. Nah, si portal ini punya tugas buat semua hal yang ada di luar itu salah. Kecuali informasi yang ada di dalam Gitu Kucing lucu Masuk Bentar Informasinya apa? Kucing lucu Oke kita lihat Definisi di dalam apa nih kucing Info info info Kucing kucing Kucing nyeremin Gak ada anjing kucing lucu Nyeremin Jangan Gak ada Bela diri kita bahwa kucing itu menakutkan gitu Jadi kalau dari luar Gak bisa semudah itu buat lewatin portal Nah Hipnosis bantu kita buat bisa, atau kondisi hipnosis itu bantu buat ngebuka si portalnya. Gitu, jadi kalau diibaratin si portal ini ada pintu gitu ya. Ada pintu, nah. Ibaratnya pintu gitu kan. Ketika hipnosis, dalam kondisi hipnosis... Kita dikasih akses buat masuk ke dalam, bahkan jauh-jauhnya kita bisa ubah informasi dari kucing menakutkan. Itu jadi kucing lucu. Gitu caranya, gimana itu pakai hipnoterapi? Bisa dipahami sampai sini untuk iceberg-nya, untuk versi iceberg gitu. Nah, sedangkan untuk versi snowflake, ya, versi aku sendiri ini yang aku pelajarin, ya. Jadi, Disadarnya ini nih, eh, bobotnya kurang lebih sama, jadi sadar yang lain ini porsinya lebih gede. Mungkin kalau aku analogiin samain aja kali ya, biar nggak pusing. 88 sampai 99%, dan di sini 1 sampai 12%. Kita analogiin hal yang sama yaitu kucing lucu. Eh, kucing menakutkan. gitu. Nah, di situasi sadar, perilaku yang nampaknya adalah takut kucing. Nah, informasi takut kucing ini lewat jembatan dulu nih. Lewat kesadaran. Atau aku juga bisa bilang kalau ini tuh disebutnya juga critical area gitu ya. Critical area di mana... Kita tuh bener-bener kritis banget menerima informasi dari luar yang mau kita masukin ke dalam. Tapi untuk yang dari dalam keluar itu jauh lebih mudah gitu. Ini kayak jalan tol. Tapi kalau mau masuk sini tuh ada di sini tuh sama kayak ada palangnya gitu juga gitu. Di sini tuh ada palang. Nah. Jadi. Bentar. Gatel. Digigit nyamuk kayaknya nih. Oke. Jadi. Kalau misalnya kita mulai dari perilaku takut kucing, masukin ke palang ini dan di sini tuh ada informasi kalau kucing menakutkan. Gitu. Nah, dari kucing menakutkan, karena di sini tuh kayak instant akses bahasanya gitu ya, maka ini pengaruhnya bakal lebih gede dari sini. Otomatis ketika nemuin kucing, langsung takut kucing. Tapi kalau misalnya ada informasi kucing lucu, nah, si jembatan ini sama, kurang lebih fungsinya kayak prekonsius ini gitu loh. Jadi, kita perlu tahu gimana caranya nge-bypass si portal ini mau itu analoginya pakai yang analogi aku jembatan atau pakai analogi yang dari Freud, E. Kenapa aku bilangnya jembatan? Karena pada akhirnya informasi ini nanti lalu lalang gitu. Kalau misalnya di sini in, kucing menakutkan, dari dalam bilang bahwa kekuatan dari dalam bilang 88 kali sampai 99 kali mengulang bahwa kucing itu menakutkan. Informasi yang sampai ke lewat jembatan itu pada akhirnya kekuatannya cuma 1 sampai 12 kali. Jadi ketika ada yang bilang kucing lucu, maka jauh-jauhnya cuma 12 kali gitu loh. Sementara di dalam 88 sampai 99 kali. Makanya si jembatan ini juga punya palang sendiri gitu. Kalau nerima informasi dari luar. Tapi kalau ini dari dalam keluar sama Kasusnya kayak iceberg. Nah, kalau misalnya kita ambil kesimpulan, artinya uh, kalau misalnya kita lihat lagi di sini, misalnya ada sadar, prasadar, sama enggak sadar atau di sini mungkin dari dari Freud-nya bilangnya unconscious. Gitu kan? Kalau aku bilangnya sadar jembatan sadar yang lain. Nah, kalau misalnya dianalogikan dan dimasukkan ke yang tadi, maka Sebenarnya dari sadar itu lewat jembatan atau prasadar sama aja. Nah si unconscious atau sadar yang lain inilah yang aku maksud kondisi hipnosis. Ini bisa berubah jadi kondisi hipnosis kalau tahu caranya. Gitu, kebayang nggak? Jadi unconscious di sini dan sadar yang lain inilah yang disebut kondisi hipnosis. Kondisi di mana kamu tuh tetap nampak seperti tidur. Sekali lagi ya, aku ulangi ya. Kondisi hipnosis itu nampak seperti tidur atau nggak sadar. Oke, okay. nampak seperti tidur atau nggak sadar. Ini aku hapus untuk bisa menggambarkan, tapi di balik ini ada dua lapisan. Gitu, lapisan pertama kamu tetap bisa dengar. Rasain Dan Respon Situasi sekitar Dan Lebih dalam lagi Ini bisa meningkatkan fokus Dan konsentrasi Gitu Nah Si kondisi hipnosis inilah yang nanti dengan tekniknya bisa tembus sampai ke sini. Dan yang aku maksud unconscious dan sadar yang lain. Yang aku pahami dari sini yaitu kondisi ini guys. Gitu. Karena nanti ada mungkin aku bakal jelasin tentang. Apa namanya gelombang pikiran atau tingkatan pikiran manusia tapi di video yang lain. Oke. Seenggaknya sampai sini dulu. Bisa dipahami. Jadi begitulah kurang lebih struktur. Oke, jadi begitulah kurang lebih struktur kesadaran manusia guys. Coba apa yang kamu pelajari dari video ini. Dan langsung komen di kolom komentar. Kita langsung bahas bareng, oke? Okay? Thank you guys for watching